Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, B. Lovers, serta les Lar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik kabar menarik seputar Leslar tentunya bagi kalian yang sudah mensupport channel ini bang mimin akan selalu untuk kalian semua mudah-mudahan selalu bahagia selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran apapun segala urusannya amin Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar yang sangat spesial banget ya untuk warga Konoha semuanya di tanggal 19. Ini adalah tanggal bahagianya idola kesayangan kita dan khususnya persahabat ya umumnya untuk keluarga konohani Masya Allah pokoknya bangga dan sekaligus bahagia melihat momen pernikahan Lesti dan Bilar mudah-mudahan rumah tangganya langgeng til janahnya Allah Amin Iyirbal ya Alamin postingan momen ini pun diunggah oleh akun Sabruting Anuska Leslar ada kalimat caption yang panjang banget di persahabat yang dituliskan 19.8.2021 Bismillah sampai janahnya Allah bahagia terus semakin saling menyayangi, mengasihi, dan melengkapi satu sama lain. Amin. Lihat Papa Bin dede seolah berbicara kalau dia amat sangat bersyukur bisa mendapatkan wanita yang dia impikan. Begitupun sebaliknya, lihat senyum dedek yang mereka seolah dia ingin beritahu kepada dunia. Kalau dia amat sangat bahagia bersama laki-laki yang mencintainya dengan tulus dan insya Allah bisa membawanya sampai janahnya Allah. Amin. Terlihat banget ya, bahagia dari keduanya Masya Allah. Mudah-mudahan mereka selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun, persahabat, ya, tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan. Dari Sulastri 511 mengatakan, Aduh, kok masih baper dan dikduk lihat tatapan kakak Bilar ke dedek lasti padahal sudah ada Abang El Tuh, Masya Allah banget ya. Ada juga tanggapan komentar lain dari akun happyme Happy Happy Happy Me Me Mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, Amin, mereka pasangan yang sama-sama sangat beruntung. Kita selalu mendoakan yang terbaik, selalu mensupport, selalu mendukung karya-karya idola kita, Lesti dan Bilar. Kemudian, persahabatan ada unggah terbaru juga dari Instagramnya, tv Karlina. tv Tri, satu jam yang lalu ini mengunggah postingan foto momen saat di acara semalam, bareng Lesti dan Bilar beserta Eri Susan. Melihat postingan foto ini, kita merasa bangga dan sekaligus bahagia sekali, ya. Alhamdulillah Bunda Lesti Papa Bilar ini mendapatkan dukungan dari orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu tulus, mensupport idola kita. Di pusingan ini pun ada sebuah kalimat ucapan ya dari Tevi Trikarlina. Alhamdulillah ketemu lagi sama kapal kesayangan Leslor Lovers. Makasih banyak udah diundang keseruan malam minggu. Masya wow, Allah banget ya. Terima kasih banyak tuh dari TV3 Kalina yang sudah diundang di acara seseruan malam mingguan, kata TV3. Masya Allah banget ya. Memang Leslar ini adalah kapal kesayangan kita semuanya. Kapal yang sangat menginspirasi untuk banyak orang. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Fazira Alia. Masya Allah, maka si Teteh udah selalu sayang sama couple idola aku. Teh Fitri ini salah satu orang yang selalu tulus dan selalu mendukung hubungan Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat tak hanya Teh Fitri Karina saja, Eri Susan pun dua jam yang lalu persahabat mengunggah video Abang El bersama Bunda Lesti Kejora di acara semalam. Dan kita pun dibikin salvo, persahabat dengan kalimat yang diposting: "Sehat-sehat ya, Dedek Sayang, dan Abang El, Mama Happy banget bisa bersilaturahmi." Akhirnya, setelah sekian purnama, berdoa semoga Dedek beserta keluarga bahagia selalu. Love you as always, Lesti Kejora. Masya Allah banget ya, doa yang baik dipanjatkan, diberikan oleh... Mama Erie Susan untuk Lesti dan Rizky Bilar beserta keluarga. Semoga doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan selanjutnya. Abang El itu anteng banget ya saat digendong oleh Erisusan. Masya Allah banget ya kebanggaan untuk warga Konoha. Abang El mudah-mudahnya selalu sehat, selalu menjadi anak yang soleh dan menjadi tentunya anak yang selalu membuat semua orang ikut bahagia persahabat ya saat melihat abang Fatih ini pasti semua orang ikut bahagia sekali karena menggemaskan dan sangat lucu sekali masya Allah luar biasa dan berikutnya juga persahabat ya akan mengingatkan untuk warga Konoha jangan lupa untuk memvoting Bunda lesti di ajang Telkomsel World 2022 karena untuk voting ini batasnya sampai hari ini persahabat Jangan lupa hari ini terakhir untuk voting Bunda Lesti Kita gas Mudah ya ke mudah-mudahan ya kekompakan kita semakin solid Mendukung karya-karya terbaik idola kita Semoga Lesti Gejora mendapatkan piala penghargaan Di ajang Telkomsel World 2022 dan selanjutnya juga ya kita lihat ada momen spesial banget yang diunggah oleh akun abang underscore L Ini momen sangat spesial juga untuk kita semuanya Terlihat ini ada keluarga besar Kejora Yang sedang berkumpul dan makan bersama ini Masya Allah banget ya Masya Allah tabarak tabarakallah. kita bangga sekali melihat kebersamaan keluarga besar Kejora yang terlihat sangat bahagia dan sangat menikmati Masya Allah banget ya silaturahmi memang terjalin dengan baik banget nih Antar keluarga Dan di sini pun ada kalimat pertanyaan nih persahabat ya Dari Husna1417 Kapan nih min Katanya tuh pertanyaan persahabat ya Kapan postingan ini? Dan kita lihat aja jawabannya dari Setia Ning mengatakan dulu kayaknya kalau nggak salah sebelum datang ke nikahan tuh jawabannya persahabat ya, ini postingan dah lama sepertinya ini sebelum datang ke pernikahan persahabat kita merasa bangga banget ya melihat keluarga yang sangat harmonis semoga selalu menginspirasi untuk banyak orang, amin kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di hari minggu ini persahabat ya semoga ada kabar baik yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune dan terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik selanjutnya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih